Tapi, begini, halo guys. Hari ini kita akan mendatangi kondangan lagi. Kita memakai baju yang sama, dan ternyata, bagaimana teman kita sama bajunya? Tapi warnanya lagi. tanggal hari ini, tanggal 5 bulan Desember, penghujung tahun. Semoga saja di tahun ini semua orang yang joglo dapat jodoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas bagaimana proses demi proses dalam melaksanakan pernikahan sebelum itu dalam proses sebuah pernikahan ada tradisi berbeda-beda setiap daerah yang ada di Indonesia terutama kecamatan Payraman dalam proses tersebut bisa kita memakan waktu satu bulan atau dua bulan ataupun lebih dari itu Kali ini kita akan melihat pernikahan sahabat kita Rabi'atul adabia dan Indan nasihin Proses pertama guys ialah berasan Antara mempelai pria dan mempelai wanita, di mana dari mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita, di rumah mempelai wanita itulah, guys, awal mengikat janji yang nantinya di sana juga akan menentukan kapan warga mempelai pria akan datang lagi dan menentukan hari angkat dan yang lainnya, guys, di mana juga di rumah mempelai wanita si pria itu benar-benar serius untuk menjalin hubungan, bahkan rumah tangga. Dan disitu juga tidak lupa dari wanita itu sendiri berapa pintaan. Dapat diartikan juga guys. Hal yang dikasihkan ke wanita menjadi milik mereka berdua. Ya. <tik> rumah Terlalu dibuat, juga ada nasi. Nah, Lemahkan itu kalau telah dibuat, juga ada nasi. Alakan gembira hati Pak Riyadi mendapatkan indah nasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses e, kedua guys, antar-antaran. Di mana keluarga dari pria akan membawa beberapa oleh-oleh. Untuk diberikan kepada mempelai wanita, seperti makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan yang lainnya, guys. Di sini juga, guys, penentuan hari, tanggal akad, resepsi pernikahan, dan yang akan dibulain nantinya. Proses ketiga, guys, setelah menentukan tanggal, dimana kita akan melihat akadnya, guys. Di sini kita akan melihat hijab kabul antara mempelai pria dan orang tua mempelai wanita, dan disertai saksi dan juga penghulu. Di sini kita akan mendengar sebuah kata sah. Alhamdulillah. menghimbau kepada kita semua agar kita dapat memutus memutuskan mata rantai covid 19 yang ada di Indonesia khususnya di kelurahan Payaramerak dan Payaraman Timur kecamatan Payaraman dengan cara yang pertama mari kita sama-sama datang ke tempat mask yang terdekat untuk mendapatkan vaksinasi yang kedua selalu memakai masker dan untuk berikutnya di kelurahan paypat dan Papat Timur kita ini di tengah-tengah rumah -tengah. atau kenya kita itu jalan alternatif jadi yang tidak diundang, dia cepat sekali duduk di pondokan, duduk di parit, dan sebagainya untuk mengintai. Kalau ada warganya yang lengah, rumah, motor, mobil, dan sebagainya, jadi kita harus waspada. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan itu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Proses yang keempat guys, resepsi pernikahan, pernikahan yang dirayakan, kedatangan tamu undangan, beberapa proses acara yang tak lupa juga guys, menjadi momen yang berharga, menjadi kenangan manis yang tak akan pernah terlupakan. Selamat untuk kedua mempelai menjadi pasangan sehidup semati menjadi keluarga sakinah wadah warohmah sampai di sini guys konten untuk kali ini guys jangan lupa untuk saksikan terus Aspinbari Official dan sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menempuh hidup baru kepada adik saya Rubaiyantul Adabiyah Dan indah Nasihin. Nasihin Semoga menjadi pasangan Yang sekina Wadah warahmat diberi Anak 12 Amin